Morgan, meno, uh, selamat pagi, Om Swastiastu, Rajang Semang, uh, kembali di kilometer 12 hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2017, bisa jelas Anda saksikan uh, di puncak uh, kawah Gunung Agung kembali terjadi uh, letupan uh, yang condong mengarah ke arah utara, uh, begitu pekat, padat dan berwarna keabuan, uh, masih tampak jelas asap yang keluar membumbung tinggi dengan perkiraan sementara sekitar 500 meter di atas puncak kawah gunung agung masih bergulung tebal padat dimana tadi sekitar 30 menit saya mencermati situasi di puncak gunung agung begitu tenang, begitu damai dengan adanya sedikit asap yang keluar dan tiba-tiba barusan sekitar satu menit yang lalu kembali terjadi letupan ataupun hembusan yang begitu lumayan besar dan condong mengarah ke utara dengan intensitas padat pekat dan berwarna keabuan mengarah ke arah utara dan barat laut. Adapun bisa sampaikan cuaca hari ini lumayan terang dan angin berhembus uh, pelan sekali uh, masih jelas bisa kita lihat di puncak kawah Gunung Agung hembusan ataupun letupan yang barusan terjadi masih bergunung uh, begitu padat dengan ketinggian uh, kurang lebih 500 meter di atas puncak kawah Gunung Agung Ada pun letupan yang terjadi ataupun hembusan yang terjadi uh, diperkirakan dari uh, ketinggiannya mungkin dipengaruhi oleh tekanan yang terjadi dari dalam kawah ataupun mungkin berat material yang terkandung uh, mempengaruhi ketinggian dari uh, letupan ataupun hembusan tersebut. Uh, benar sekali uh, Mbak Eva Selduh bahwa uh, asap yang keluar pagi ini lumayan begitu besar dan dengan diameter yang lebih lebar uh, kemungkinan karena tekanan yang lebih besar dari uh, dalam kawah sehingga terjadi hembusan atau letupan yang uh, lumayan cukup besar masih jelas bisa kita saksikan uh, embusan ataupun letupan yang terjadi mengarah ke arah barat laut uh, karena kemungkinan angin yang bertiup di puncak gunung agung uh, pelan sekali sehingga asap yang keluar uh, cenderung masih bertahan di atas puncak kawah gunung agung tetap melalui siaran ini, melalui tayangan live streaming saya, saya informasikan bahwa segala sesuatu tetap kita mesti cermati kondisi dan suasana pagi ini dan sudah barang tentu kita senantiasa mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik serta peralatan-peralatan pendukung dalam artian kita terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan karena kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi dan kejutan-kejutan apa yang mungkin akan diberikan oleh Gunung Agung itu sendiri nampak jelas di puncak Gunung Agung, material yang terangkat oleh pemusan ataupun letupan barusan sudah mulai berjatuhan di puncak, bisa kita saksikan seperti debu-debu tersebut yang terangkat ke atas mulai turun di Puncak Gunung Agung bisa kita saksikan jelas di puncak Gunung Agung masih terus terjadi uh, embusan asap yang keluar dari dalam kawah uh, dan di saya perkirakan uh, ketinggian sudah mencapai kurang lebih 700 meter di atas puncak kawah Gunung Agung dan masih berlangsung namun intensitasnya uh, sekarang kelihatan lebih putih kemungkinan karena kandungan uap air yang lebih uh, di asap tersebut Kembali kita bisa saksikan adanya hembusan lagi ataupun letupan uh, berikutnya uh, Kemungkinan letupan ini, letupan susulan yang bisa kita saksikan menjulang tinggi Berwarna keabuan, pekat, padat, bergulung uh, Masih uh, kisaran 500 meter dari puncak kawah Gunung Agung Namun bertambah terus ketinggiannya Bisa jelas kita saksikan bersama-sama uh, Pagi ini uh, Terjadi uh, embusan ataupun letupan yang susul-menyusul, kemungkinan karena tekanan gas yang ada di dalam perut kawah Gunung Agung lumayan besar, sehingga uh, menimbulkan letupan yang lebih besar lagi. Bisa kita saksikan, begitu padat, uh, begitu pekat, uh, warna keabuan, terlontar ke angkasa dengan ketinggian sekarang uh, kisaran 700 meter dari Uh, puncak kawah Gunung Agung masih jelas bisa kita saksikan uh, bergulung begitu padat, begitu pekat dimana ini merupakan uh, pantauan saya yang kedua kali dari pukul uh, 05.40 uh, dimana sebelum ini begitu tenang, dampak Gunung Agung begitu damai, hanya kelihatan sedikit ada asap yang keluar namun, tiba-tiba uh, terjadi dua kali hembusan ataupun letupan sampai saat ini. Bisa jelas kita saksikan di puncak Gunung Agung, ketinggian dari letupan ataupun uh, hembusan ini sudah mencapai kurang lebih 1000 meter di atas puncak kawah Gunung Agung dan masih terus berlangsung. Masih terus memberikan tekanan dari bawah. Uh, itu bisa jelas kita saksikan dan tampak asap yang bergulung atau menekan dari bawah menuju ke atas masih kelihatan jelas sehingga hampir seluruh bibir kawah kelihatan penuh oleh keradaan asap ataupun abu vulkanik tersebut masih jelas tampak di layar ponsel saudara-saudara kembali terjadi uh, letupan yang ketiga uh, ataupun hembusan yang ketiga kali namun masih uh, cenderung lebih kecil dari hembusan yang pertama dan kedua uh, bisa jelas anda saksikan di layar uh, ponsel saudara-saudara bahwa hembusan kembali terjadi ataupun letupan kembali terjadi bergulung uh, dapat tekanan dari bawah kemungkinan gas yang terkandung di perut Gunung Agung begitu besar sehingga uh, baru kali ini baru pagi ini terjadi tiga kali hembusan berturut-turut ataupun tiga kali letupan berturut-turut bisa anda saksikan bersama-sama begitu besar ataupun begitu lebar Hembusan yang terjadi pagi ini dengan intensitas yang lumayan besar, dengan kepadatan yang cukup lumayan pekat, berwarna keabuan, masih dominan kemungkinan uap air yang terkandung dalam hembusan ataupun letupan ini. Kembali saya informasikan pagi ini uh, pukul 06.00 uh, Bisa saya informasikan bahwa uh, terjadi uh, tiga kali letupan ataupun hembusan secara beruntun Kemungkinan terjadi karena tekanan gas yang begitu tinggi Dari dalam perut kawah Gunung Agung Sehingga uh, spontan terjadi tiga kali hembusan ataupun letupan Kemungkinan ini terjadi karena aktivitas ataupun pergerakan magma dalam perut Gunung Agung masih begitu tinggi Dan dapat saya gambarkan kondisi asap yang keluar begitu pekat, begitu padat Dan membubung tinggi dengan ketinggian puncak berkisar 1000 meter di atas puncak kawah Gunung Agung Dan dominan asap itu ataupun abu yang terkandung di dalamnya bergerak ke arah barat laut dan angin berhembus uh, tidak begitu pincang, sehingga masih jelas bisa kita saksikan di puncak kawah Gunung Agung, uh, bekas uh, ataupun hasil letupan tadi. Sungguh luar biasa, uh, pagi ini uh, terjadi tiga kali letupan yang berturut-turut dan masih di puncak Gunung Agung terlihat dari dalam kawah uh, keluar asap yang uh, dominan tipis-tipis dan berwarna putih kemungkinan tekanan yang terjadi sudah berkurang namun uh, tetap perlu diwaspadai dan dicermati karena barang tentu uh, akan terjadi hembusan ataupun letupan-letupan selanjutnya Mengingat intensitas pergerakan magma ataupun aktivitas magma di perut Gunung Agung masih uh, begitu tinggi, sehingga uh, kita senantiasa mesti selalu waspada, selalu siaga, dan selalu menjaga kemungkinan yang akan terjadi. Oh ya, yeah. Godan Morgan, uh, Meno, Van Seglen, How are you today? Dari hasil pantauan atau pengamatan saya pagi ini kemungkinan di wilayah barat daerah-daerah di wilayah lereng barat Gunung Agung kemungkinan akan dilanda atau terjadi hujan abu kembali karena dari pantauan saya dari pengamatan saya dari arah selatan asap ataupun abu vulkanik yang terkandung dari hasil letupan barusan bergerak ke barat. Dan sudah kelihatan uh, berjatuhan ataupun berguguran. Nah, sudah barang tentu uh, kita semua, ataupun uh, mayoritas yang berada di arah barat, untuk mempersiapkan diri uh, dengan perlengkapan-perlengkapan kesehatan seperti masker, kacamata, dan selop tangan untuk menghindari terjadinya kontak langsung uh, dengan pernapasan kita, sehingga menyebabkan terjadinya uh, suatu penyakit pernapasan. dapat saya informasikan kepada rekan-rekan yang barusan menonton live streaming saya bahwa barusan terjadi tiga kali letupan berturut-turut uh, di puncak kawah Gunung Agung dengan intensitas yang begitu padat, pekat dan berwarna kabuan dan cenderung uh, asap yang keluar berhembus ke arah uh, barat sehingga sudah barang tentu uh, masyarakat ataupun rekan-rekan yang berada di lereng sebelah barat Nah, dari Gunung Agung untuk selalu mempersiapkan diri atau menjaga kondisi dengan mempersiapkan alat-alat kesehatan seperti masker, kacamata, dan slop untuk menghindari kontak langsung dengan material yang keluar dari dalam kawah Gunung Agung Rahajang Soeng, Pak Dewa Anom, Profesor Dewa Anom, Punapi Gatre, Sampun, uh, Sehat, Astung Baik-baik saja Uh, betul sekali, uh, Profesor Dewo Anom, uh, pengamatan kita setiap pukul 5 ataupun pukul 06 pagi. Uh, setelah tiga hari berturut-turut saya amati, memang benar terus terjadi uh, letupan ataupun hembusan setiap pukul 06. Uh, kurang lebih begitu uh, keadaannya, Prof Dewo Anom. Baiklah rekan-rekan sekalian, uh, sebelum saya akhiri live streaming ini, tetap saya himbau, tetap saya ingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu uh, siaga. Uh, sudah barang tentu, kemungkinan akan selalu, segala kemungkinan akan selalu terjadi. Uh, marilah kita selalu berdoa, bersujud, hadirat Sang yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa beliau melimpahkan kesehatan dan keselamatan buat kita semua. Salam rahayu, salam kemanusiaan, selamat beraktivitas, Om Santi, Santi, Santi, Om.